satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu, ya itu sama seperti yang dialami sekarang itu. orang yang pro Megawati itu begitu mendewa mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada ham Soekarnoisme itu Indonesia seakan-akan dimulai dari Soekarno. memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai partai Islam itu tidak kecil hati.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 Islam dimulai dari angkatannya Gus Cakraminoto. Jadi Haji Umar Said itu disingkat jini, jadi Gus Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan Partai Islam karena dulu pertama pendiri Indonesia, era kepartean. Nihku malah partai partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jog. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayob Karto. Itu semua negeri napa? Islam sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN dan kan kita-kita ini kan kayak dinina bubuk kan? Kan Indonesia itu dimulai dari Soekarno sehingga nakwani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia ya kita tidak mungkin gak menghormati Soekarno beliau sebagai pahlawan besar kita hormati ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai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 Saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya, ana wes eh, Pak Hasim BMKG nasionalis religius e, iki wis ditren, anggar duwete pasangan nasionalis sampai na na religius. Apa nasionalis terus wajib salat? Apa nasionalis religius gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan cip. Oborgan awang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis, oborgan agus k niyai terwajib bayar pajak. Itu kan, itu kan pengerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik. Kau dibodoh, strungis bodoh, itu kan? Eh, uang, itu kan terhepan. Namanya strungis bodoh, dibodoh, kenapa? Nurus. Makanya kalau seneng kayak kemarin hari kebangkitan nasional itu senang kalau diungkap terus di TV Bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1900 Dilihat, Penting Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme Biar tidak mereduksi Pak Karno, hanya milik mereka sendiri Karena bangsa ini berdiri semenjak 1988 1900... Dimulai diri gerakan Budi Utomo, Sampai Soekro Sampai Macem-macem Ya serikat-serikat Islam -serikat tapi ini terungkap ya seharusnya tukaran. Jadi sebetulnya presiden jujur dari presiden biasa ya, karena Mbak Sim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati ya sah. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya ya sama semuanya sa. Pak Paiz juga sah. Karena keluarga militer. Pembangunan di Neman Tunisarwa Edi Sengraro soal perjuangan yang mertua ini. Kayak sahabat Bapak ya, dong mertua. Wah ini mau bahasa yang tidak habitual, boleh. Tapi artinya sama. Kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional, lewat para Kia, ya itu tak kono sejarawan manapun, kayak Profesor siapa di UI, siapa saja Profesor Profesor sejarah, terbilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan, karena Islam melahirkan satu fan jihad. Ketika ada kolonial Belanda, Wong Islam terinspirasi harus sihat. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan tuh perdagangan. Ini kalau cerita saudara, dari Santri sadar. Jadi Santri Salaf dengan model sekarang, sehingga duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri Santri. Lalu itu ini kalau fair, sehingga seneng dagang, gak seneng mergawai itu mengkhianati pendiri pesantren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 itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda Sehingga mereka bikin Serikat dagang Islam <tik> Tapi saya ingin buatan Sandri paling ikhlas nantinya wajinya wajinya wajinya wajinya wajinya Ini istimewa jaluk wajinya para pesalam template itu kan Itu kapan ada ajaran itu wajinya atau diudang bupati Bupati kelar salam tim sementara sing juga bupati ini kiri -kiri, di utara tur di kajeknya dan sebagainya itu tidak benar tradisi itu tidak benar pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi sebab itu dulu berdirinya partai islam dimulai dari serikat dagang islam paham ya nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah sebab itu gak kalau balik malik di sejarah lah Nabi Muhammad ketika mengalami polemik-polemik intelektual akhirnya beliau merunut sejarah lagi nabi beliau merunut sejarah lagi itu karena yaitu ketika Nabi Muhammad adu argumen di Yahudi, agama mba aku orisinil di Cari Nabi Muhammad yang orisinil Muhammad cari wong Yahudi yang orisinil wong Yahudi ya sebab itu kalau andaikan sampai tuh pakar sejarah ketika Quran menghentikan Anit Nabi Millah Ibrahim anapa? Hanifah bahwa Nabi Muhammad kon Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik lu bukan sekedar ilmu tua aduh tua Asyid, adu ilmu tua, wong Yahudi Nabi Musa andalah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu mulai dari Quran Ha antum ha ulai hajatum jatum fima lakum bihi ilmun fa ha juna fi ma lakum ilm Wa waw ya'lamu ya wa antum lata'lamu Semaka na ibrahimu yahudi ya wala nasroni ya wala kinkana hanifam muslimah Adalah di ilmu tua Kue duwe agama yahudi ra pendirini musa Kue duwe agama nasrani pendirini ra isa Lana ku islam pendirini ibrahim rak tua rakah. Bila itu satu Alman Tuhan Lalu Quran itu harus kakwa hati Bama unzilafit Taurat, Injilu ilah Mimpati lo Taurat Injilu Wana ada sebuah sebuah periode Ibrahim Ayo aku ngejenengnya adu Alman apa? Tuhan Yang mana ini disik Mbak Asim mau disik Mbak Khalil Apa disik Mbak Sidogiri Apa disik Lana adu Mbak kabar <tuk> <tuk> Tapi aku terungkapi sebuah sebuah tukar Tukar yaitu kali tukaran saat ini ya ini wakit raponaan namun eme di lili wakit malah buli eh lera nabare ladarnya gusur aku kakak ya hehehehe eh bu ngenteni runut ya ngenteni tukaran itu tren itu putih putih ngomong santri sarang ngerti sejarahnya Mbak Hasim gak ada hubungan bebas itu ucap tukaran hari ini nih buat nger ucap rado tukaran akhirnya ya karena yai sering sering pidato bawa Basuab, apa Mbak Ahmad dengan Basim akrab, gusur juga ngakui kalau Basim nanti ngaji Basuab itu baru tahu. Makanya ratau cocok, tapi udah saling hujat karena sama-sama utang Nopo jasa. Ke di guru Mbak Karim di guru Basim, Masari, lah Basim sendiri nanti ngaji Basuab ya begitu. Ah. Nanti kalau pulau ini dari menangan, masa pulau saking bobok ya itu tak di guru-guru ngalui. ya pendak nobo, toh kan mereka nak lakukan ini uang kan senengannya damel, kayak uang biasa nana ngoten, nak lagi rukun penting percaya apa sayang buljon ya ugas, tena lagi tukaran, Wah, aku muroh muroh dimantu aku agak seneng, iu nama mantu uang biasa, itu loh kodok-kodok kepesan cleansing, mak mantu uang biasa. apa itu secara Islam tidak apa, itu baik baik saja, itu tidak ada masalah saya itu paham betul tradisi koran itu ya begitu sampai ngungkapnya no sejarah ibrahim kita, berarti nanti ini toka ketika nabi Muhammad dituduh mat agama aneh. bisa misalnya mada betul maktis wis bener mergutra ini poro nabi pancet mada betul anu saya kira mada Mekkae wasal usul itu terus akhirnya nabi Muhammad cerita tapi nabi, nabi kan diwari dia ini umillah orang yang marahi lah nabi orang yang nama man, mandu Cuma di Jibril, Jibril dipandu pengeirannya, orang-orang meleset. Lanak kue kan reisah. Kue cara seorang antri itu no, dikomongi nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Oh, Sentai, kue santri tak tahu coba buku, didik tengok. nggak terus. Coba kalau sampe tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai, Islam. -partai yes, yes saya bukan uji uji sampean anti Sukarnismo tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik satu dua kelompok. kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merlut, anit tapi la ibrahi hanifa. Inna awalabiti wudi alina nasil alladhi kata pakata mubarokah alamin. Terus ana fakta sejarah, iku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum Bayi na atau makamun apa Ibrahim? Delok hijir Ismaili, kau nawa tu nengko nengku disek sing dikawe Nabi Ibrahim bangun kak kak bafih ayat makamun apa Ibrahim? Akhirnya kajing Nabi Muhammad teng Medina adu elmutu abe Wong Yahudi Yahudi Wong Nasrani. Kue Nasrani ralat Nabi Isa. Kue Yahudi mereka ralat Nabi Musa. Laku ralat Nabi Ibrahim dulu tu disini disebut anid tabi imidlata ikhrahi mahalifah sebabnya aku Qur'an dan juznam diterang ha antum ha ula iha jastum fi ma lakum bi ilmun falimatu ha juna fi ma laysalakum bi ilm mat, aku debat ambil bintu-bintu, aku harus serai ilmiah aku debat menganggup ilmu, wong Yahudi Nasronik juga menganggup el. orang Yahudi aku biyi, orang garani Nabi Ibrahim, kok pengikut Yahudi Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Wa toro, Ibrahim, jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam, en oh, Nabi Adam, Nabi Adam. Paham, Bagaimana mungkin Imam Ghazali berarti PKB Orang mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani? Ya, senior sinten Nabi Bro, ma unsi la tib tauro tu al injilu illa mim tadi. Mana kok kulo tiang-tiang alim nek kok ikus denan kiye kok ora endo. Lah ulama tuwon di, antu ulama. Jadi tidak masalah tahu ulama ra endo. Apa Imam Ghazali nendo? Apa Imam Syekh Siti Jenar napa? Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan tu dimulai dari tradisi. Eno. sebelum ada itu sudah ada tradisi keulamaan. Sunni, Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asari dan Abu Hasan al-Maturidi, karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sohabat Nabi ini, memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal-jamaah tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abu Hasan al-Maturidi dan Imam Sintan As asari ini kulo cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya, karena setelah dibagukan ada ART, nah adik ART, nah, malam hari perkoro, kan? keputusan tertinggi adalah ketua dewan psikologis <laughs> keputusan tertinggi adalah singliwat kuota, singliwat kuorum, kuo, nah, itu kan rono kalau kulo guys dalam satu seminar, ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah benar sejarah kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni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 gue alamatu dalik atau manhum dalik ya Rasulullah jadi nabi sama anak alihiliya sama washabi ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya tapi ya Dawuh begini itu kan gak jelas artinya gak jelas itu ya sahabat yang mana Wong sohabat itu anak abu bakar anu tegak era karuban wong Anane mau pak abu bakar Era umar enak anu tira karuan di sini Anane mau pak umar tok era Utsman cerah tuh enak bareng era Ali sahabat cengdi um, Syaikhin Ali bentrok Abi Mawiyah ke anut cengdi.